selamat malam tahu selamat pagi pagi ini saya memperkenalkan ini batu akik kecubung ungu ini sudah cutting warnanya biru umumnya uh oh, sangat bagus ini sudah berserta dengan memonya ini lebih dimensinya satu ya. sentian anda bisa lihat satu senti dan untuk Nomor serinya, registrasinya udah terregistrasi di Indokem.net. Jadinya anda bisa cek ini untuk batu wakinya. Ini harganya 135 ribu aja, bisa bayar di tempat atau COD. Untuk pemesanan bisa tinggalkan di kolom komentar atau cek di, di deskripsi. Biasanya saya cantumkan. Kalau tidak berarti lupa, saya tutup lupa. Terima kasih atas perhatian Anda. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.